Jika nyai ini kita bisa nih dengan timnya juga, gimana kurangnya nyai dulu? Nyai <laughs> <laughs> hey, hey. dulu, nyai dulu, nyai. Waduh, waduh, waduh, oke. Okay. Oke, okay, untuk untuk nyai, nyai untuk nyai, nyai, oh. nyai, oh. sembaraan lo. Eh, mendingan lo nanya sama yang lebih muda dulu. Oh, Mungkin yang lebih dulu, terus nyai berapa kali? Iya, berarti. Gimana, Mungkin. gimana? Ganti, hmm. apakah kak dilarang ganti? Masih bikin kita ganti aja sih. sih. <laughs> Apa udah bukan <hubungan> sekarang <tuh> Oh udah, Lagi Ya kita kan kecil. <tuk> ya. Ini serem ini. Salah <tuk> ngomong SP ini. Uh, ngomong dikit <tuk> SP. Orang dikit bos kita. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jadi gimana? Apakah sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi mantan temannya nih? Mantan teman? Yang... Mata, kan katanya udah bungka... Aduh. Hmm. Dikit -dikit kasih. Hmm. Udah, ada satu masalah. Okay, tapi uh, terima kasih tadi bilang apa banyak bacot di sosial media Kenapa saya banyak bacot di sosial media Karena kalau saya pukul-pukulan akan banyak laporan polisi di Polda Metro Jawa